untuk zodiak yang pertama adalah Ace of Pentacle ataupun satu koin. Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang dimana mana di sini digambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori keuangan. Di sini didapatkan seorang Aquarius akan mendapatkan sebuah pekerjaan di tahun 2022 Yang dimana sini dalam kategori memulai suatu pekerjaan Yang dimana sini akan berdampak positif kepada keuangan Bisa meningkatkan finansial di tahun 2022 Sehingga disini dikategorikan seorang Aquarius Sesuatu seseorang yang bakal beruntung di dalam kategori keuangan di tahun 2022 Dan untuk support energinya adalah King of Swords secara umumnya king of itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang dekat dengan Aquarius sendiri dan sini menggambarkan seseorang Aquarius akan mendapatkan keberuntungan dalam kategori keuangan di tahun 2022 yang dimana di sini mendapatkan pekerjaan ataupun memulai pekerjaan yang baru yang dimana di sini selalu didukung oleh orang tua, didoakan oleh orang tua serta dimotivasi orang-orang terdekat Aquarius sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah The magician. Secara umumnya the magician itu diartikan mahir dalam hal-hal yang disentuh, mahir dalam mengerjakan semuanya, mahir dalam segala segi hal pekerjaan dan mahir dalam sesuatu untuk meningkatkan kehidupan. Dan jika kartu the magician kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan. Sesuk seorang Aquarius merupakan seseorang yang mahir dalam semua pekerjaan meskipun di tahun 2022 mendapatkan pekerjaan ataupun memulai pekerjaan yang baru itu akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan finansial yang didukung penuh oleh orang tua sehingga di sini dikategorikan seorang Aquarius bakal beruntung di dalam kategori keuangan di tahun 2022 dan untuk Zodek yang kedua adalah eight of Cup ataupun 8 Piala untuk sedikit yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo, yang dimana mana di sini digambarkan seorang Virgo akan beruntung di tahun 2022. Di sini keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Virgo adalah di dalam kategori hubungan asmara, yang dimana mana di sini ada terdapat dua prediksi. Yang pertama, kepada seorang Virgo yang sedang single, ia akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius, yang dimana mana di sini ke pernikahan, yang tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan dan kepada seseorang Virgo yang sudah mempunyai pasangan akan menemukan jawaban untuk hubungan asmaranya yang dimana sini akan tercipta kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara di tahun 2022 dan untuk support energinya adalah page of cup secara umumnya page of cup itu diartikan seorang anak dan di disini menggambarkan sosok seorang Virgo akan mendapatkan keberuntungan dalam kategori hubungan asmara yang di mana disini keberuntungan tersebut bisa dikategorikan kepada mendapatkan keturunan ataupun mendapatkan anak di tahun 2022 yang membuat hubungan asmara lebih bahagia yang di sini disimbolkan page of cup dan jika kartu the magician kita gabungkan dengan zodiac yang kedua di sini menggambarkan Seseorang Virgo, seseorang yang mampu mengatasi hubungan asmara, yang dimana disini mampu menemukan jawaban dalam pikir sendiri untuk mendapatkan kebahagiaan hubungan asmara, yang dimana sini tidak tertutup kemungkinan akan mendapatkan keturunan yang menjadi sumber kebahagiaan kepada seorang Virgo bersama pasangan di tahun 2022, dan di disini tidak tertutup kemungkinan kepada seorang Virgo yang single akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk meletakkan kaki ke jenjang yang lebih serius ke jenjang yang pernikahan yang dimana tujuannya untuk mendapatkan keturunan dan untuk zodiak yang ketiga adalah 4 of one, ataupun 4 tongkat untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak taurus yang dimana sini digambarkan seorang taurus bakal beruntung di tahun 2022 keberuntungan yang juga oleh seorang taurus di tahun 2022 adalah dalam kategori karir dan pekerjaan di sini digambarkan seorang Taurus akan mendapatkan empat tawaran pekerjaan sekaligus, yang dimana di sini berhasil mendongkrak keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Taurus akan melakukan usaha tersebut bersama pasangan, yang dimana di sini ada tercipta keharmonisan hubungan asmara yang berdampak positif kepada kehidupan. Dan untuk support energinya adalah Queen of Cups. Cara umumnya, Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Taurus sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Taurus akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori pekerjaan dan karir, yang dimana mana di sini akan mendapatkan tawaran pekerjaan, yang dimana mana di sini pekerjaan tersebut akan lakukan bersama seorang pasangan, yang dimana di sini pasangan disimbolkan dengan Queen of Cup yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan Zodik yang ketiga di sini menggambarkan, Sosok seorang Taurus bersama pasangan merupakan sosok seseorang yang mampu melakoni pekerjaan Dan menyelesaikan pekerjaan yang mereka terima di tahun 2022 Yang dimana sini akan tampak positif kepada keuangan Mendokrak finansial lebih bagus lagi Yang dimana sini juga akan tercipta hubungan yang lebih harmonis Yang dimana disini terus reski akan semakin terbuka Sehingga disini dikategorikan seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang Bakal beruntung di tahun 2022 di dalam kategori karir dan pekerjaan dan untuk zodiak yang keempat adalah four of cup ataupun empat piala. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang di mana di sini digambarkan seorang Gemini akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara di tahun 2022. Disini digambarkan seorang Gemini akan bertemu pasangan yang dimana satu kap itu bisa merupakan pasangan yang baru yang dimana di sini kepada seorang Gemini yang single akan mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara karena di sini tujuan seorang Gemini bersama seorang pasangan adalah ke pernikahan dan kepada seorang Gemini yang sedang berpasangan akan mendapatkan sebuah keturunan yang dimana di sini menyebabkan hubungan Asmara lebih bahagia lagi dan untuk support energinya adalah night of Openwan secara umumnya kenaikan itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan seseorang yang dekat dengan gemini sendiri dan di sini menggambarkan kepada seorang domini yang sedang single ia akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki jenjang yang lebih serius yang dimana pasangan tersebut ia dapatkan melalui perkenalan dengan orang-orang yang ia dekati sendiri dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang pasangan itu merupakan sosok-seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan kepada seorang Gemini yang berpasangan ia akan mendapatkan sebuah percurunan di tahun 2022 yang dimana sini membuat hubungan asmara lebih harmonis lagi dan jika kartu demikian kita gabungkan dengan sudut yang keempat di sini menggambarkan sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang mampu menemukan jalan menemukan jati diri untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam kategori hubungan asmara yang dimana di sini disimbolkan dengan kenaik oporn merupakan sosok seseorang yang selalu mendukung dan mendoakan seorang gemini agar hubungan asmaranya lebih bagus lagi sehingga di sini dikategorikan seorang gemini bakal beruntung di dalam kategori hubungan asmara di tahun 2022 baik di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang bakal beruntung di tahun 2022 adalah seseorang yang berzodiak aquarius mendapatkan keberuntungan dalam kategori keuangan selanjutnya seseorang yang baru diaktif mendapatkan keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara selanjutnya seorang taurus mendapatkan keberuntungan di dalam kategori karir dan pekerjaan dan selanjutnya adalah seorang domini yang mendapatkan keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara eh mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang bakal beruntung di tahun 2022 semoga bermanfaat ingat like comment dan bagikan video ini ke media sosial kalian ada yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan WhatsApp.